Kimi langsung Your dibuang tanpa keraguan dari Genflix. Yes, yang menarik ya, salah statistik ya. Arrow Your itu salah satu yang dengan playing. hero pool terbanyak. Sebenarnya kagak harus. Mereka suka coba-coba. Yeah. Gimana ya kalau coba ditambahin ini? Bagus nggak jadi coba hero ini? Bagus nggak <laughs> cukup menarik di sini? paling langsung dibuang juga, masih di Xbox. Sebenarnya plus minus sih ya plus minus. Kalau lu bisa kayak RRQ bisa coba-coba dan dapetin hasil lawan yang bakal ketemu dengan RRQ bakal bingung banget apa yang bakal ditakutin dari hero -nya. ya. Tapi karena RRQ belum dapetin, dapetin poin yang berarti untuk kalau play -off, jadi susah banget untuk kali ini buat mereka sih. Tapi sedangkan lo dari Aura, is, uh. kita ngomongin gameplay dari Aura sebenarnya udah mulai kebaca sih sama tim-tim yang lain. Karena patternnya mereka Roti. begitu aja. Kuncinya sebenarnya dari uh, live nya juga. Kalau live nya nggak rotasi, ini Bel sedikit sulit buat Aura. Sudah di-band kali ini hero-hero yang ini emang diandalkan Xbox Valir. Sudah nggak chance buat diambil sama genflix dan mungkin bisa amankan Chou. Yes. Chou. Cho. Your team is picking. Bel menjadi pilihan pertama untuk genflix Flix. Grok Kaja. Harith masih terbuka lebar, Esme. Ya Harith Esme masih ada. Harith Esme, karena kita tahu nah, GenFlix juga cukup baik permainannya. Kido dengan Harit dan juga Esme nya. Siapapun itu. Aura but... langsung mengamankan Kaje dan juga Grok. Nah ini akhirnya terislah. langsung dimunculin untuk oh pick kedua dan oh sekaligus uh. Harit untuk Kido Your muncul pick ketiganya dari GenFlix Aero Dari kedua belah tim cukup cepat sih melakukan pick hero. Jadi kayak mereka mulai cukup pede dengan pilihan hero yang diambil. <suk> Mereka nggak bisa pakai pikir lama, yeah, tapi yeah. dari orang mereka harus melakukan pick yang kedua. Yeah, ya, s masih ada, dan mungkin mereka bisa shaker s duluan kalau mereka mau amankan satu hero ini. Dan ini cukup bagus juga match up-nya untuk melawan ini. Harit ya? Ya. Yeah. Tapi Kari, kari. ternyata. Kari. Lebih mau shaker kari. hero dari Alive dulu supaya nggak hilang itari. sama sekali. Oke, Kari sini. Dan mereka yakin mungkin kalau Esmeralda Maddle gak bakal diambil semaskan sama Gen Dan mungkin juga masih Lahan ada pn ya, di band. Lepas di band sama Gen di band yang ketiga. Dari Aura, mereka punya kesempatan untuk nge-band Marksman. Karena di Gen mereka belum memilih satu Marksman yang akan dibawa ke arah late game nanti. Atau lepasin aja. Atau. <laughs> Atau mereka bisa nge-band tank ya, karena dari Gen masih kekurangan tank. Satu pure tank. Masih ada hmm, Lolita juga sebenarnya kalau misal mereka mau kontes contest kari ini ya. Tapi kalau Lolita sepertinya agak sedikit tipis gak sih? Iya, gak juga cuma, sih. Dia cuma bisa pakai sealnya untuk nge-halo damage. Dan itu nggak ada, ada yang bener-bener counter cloud Cloudnya The yang ternyata dibuang disini oleh Aura. Dan dia butuh Mage sekaligus factor untuk dua pick terakhirnya. Untuk mage, masih ada Lunox, masih ada hero macam Gord juga not bad, kemarin sempat dipakai sama Clover ya? Iya, ya Clover dengan permainan goat emang udah OP banget sih. Iya, tapi lo udah lo udah lo udah lo udah lo udah lo udah lo udah lo dari lo udah lo udah lo udah lo udah lo udah lo udah lo udah lo udah lo udah lo apakah salah satu dari udah atau dari Karena akhir, -akhir ini, Jill ya, suka banget pakai Chou Fighter dan Lolita. Lolita, kayaknya bener, kayaknya bener, ya. Karena cuma Lolita mungkin yang punya shield untuk nge-counter damage yang keluar dari Lunox dan Jill. juga Kari. Terutama Lunox-nya untuk kali ini. So Lolita dan juga satu marksman. Granger. Granger, oh. oh tapi kalau. Guard. Halkar mungkin untuk dipakai lebih uh, ngeculik hero-hero yang ada di posisi belakang seperti Kari. Dan juga mungkin nanti ada lunas karena kajah Hellcurt berada di lini paling depan. Your team is picking. Aura mereka hmm, butuh okay. satu fighter. Tamus mungkin untuk nge-counter nge mungkin. Atau dua Mage not bad, kalau M mau. Gord. Tapi Gort. terlalu riskan ga sih? Engga, gue ini masih mungkin. Gwini. Walaupun Gwyn agak susah banget. Kayaknya agak sedikit susah deh kalau ini karena gak ada yang temenin dia masuk. Ketika dia loncat, yeah. kaja gak setengki grok soalnya. Oh, tamus yes, tamus dipik untuk pick Udah paling pilihan yang udah mentok, siapa lagi? lagi. <laughs> <laughs> Karena Xbox dilepas, dari lagi diambil. Gue masih dia. di Xbox sama Valir nih. Ya? Itu dua ini emang <laughs> emang OP banget, tapi men asik gitu liatnya. Kemungkinan ya. <laughs> dilepasnya sih gak mungkin sih. <laughs> ya, terutama Xbox bener-nya. <laughs> ah, Sebenarnya terlalu susah buat di ini dia. fight-nya. Helcurtnya menarik salah satu yang bisa ngadepin Lunox Nox, nih. Iya. Ya. Karena begitu Nox pakai satu skill ngedush ke depan, langsung silence gitu. Gak bisa nge spam multinya. Dan itu mungkin bisa jadi counter, bisa buat nangkep juga. Ya, Sebenarnya dari Genflix cukup kuat sih dari draft Mereka punya banyak counter dari hero-hero yang Aura. Mm -hmm. Tapi kalau Aura bisa cari timing yang tepat dimana... mana Card-nya udah menggunakan Dark nightfall nya udah menggunakan Silence-nya. Ini bakal jadi disaster buat tim Genflix Aerowolf. Yes. So, so, fact yang satu match yang berarti buat Aura di sini Genflix. Cuma tinggal Heaven aja untuk menikmati game-nya. Tapi dia butuh ngasih performa yang mungkin yep. gak bisa dilupain. Karena dan ini match terakhir kita, kesempatan terakhir buat game Fix. Untuk menunjukkan sesuatu kalau mereka masih kuat banget. Untuk ada di MPL. Dia tinggal kasih pressure aja sebenarnya ke arah tim lawan. Tapi di arah mid, kita sudah melihat sudah ada cowok yang bangal resep mengganggu kajanya. Ya, yes, sedangkan Watt disini yang pakai Helcurt. Ternyata di lane dipotong wave-nya. Artamus dan juga Karim mau Grob bertiga Oh, Marsha. Di lane. Cukup rame sepertinya, dan Yor juga sudah bertemu dengan Yam di arah Bush atas sini live-nya. Dan Masa juga punya tengin dari arah belakang, lima hero semua dari Aura benar benar fokus untuk ambil bawahnya. nya Mereka bakal mundur aja, nggak mau terlalu maksain. Iya, karena udah sedikit ramah juga, sudah kereka dan bahkan sekarang dibalikin yes, keadaannya. Oh. Dan bahkan first point diambil oleh Genflix at oh. Iya, dia agak ragu-ragu dari auranya sendiri untuk mau fight di arah bus udah kumpulin lima hero tapi Genfik masih punya yang pick up-nya juga. Dan dia mau ambil cover. Terima damage banyak banget ada rival tapi oh, dari Phoenix. Phoenix-nya datang tepat waktu di sini cover masih bisa survive dan Yor juga sebenarnya ah. gak akan terlalu memaksakan. Hampir aja itu cover -nya. tinggal It is, setipis itu. Masih bisa di call balik dan Zen lagi selamatkan nyawanya di arah belakang. Ya dan War di sini sudah masih level 4. Dia sudah punya Poin lebih unggul lah setidaknya kalau di dalam tim fight nanti ya Dan Marsha juga masih mencoba untuk roaming dari arah at atas ke arah mid. Ya, kita ambil buffnya aja ya. Bakal kalau balik eh. isi HP mana yang ulang sebelum balik lagi ke lane untuk fight. Ini momen di mana turtlenya bentar lagi bakal up. Dan itu mungkin jadi jadi keuntungan besar kalau lu bisa dapetin kill sebelum turtlenya up. Bakal jadi modal. Ada paus sebentar? So, ya. belum ada. Cuma satu kill ya? Cuma satu poin. Tadi, Hampir dua menit berjalan satu kill ke arah Genflix dan masih belum ada keunggulan yang berarti dari kedua tim. Dan ini masih bakal dipost itu dulu, tungguin game yang mulai sekali lagi. Ya, dan first point-nya tadi juga sebenarnya jatuhnya ke arah Grok, jadi sebenarnya bukan kerugian yang besar-besar banget sih. Dan masih bisa dikejar ya. perbedaannya. Sisanya masih farm fame aku juga kok, jadi buff-nya hmm. masih dapetin. Clover untungnya gak jadi copycalf tadi? Untungnya dimiliki. juga gagal mati ya. Uh -uh. Dan mereka masih butuh untuk menangin fight berikutnya, karena turtle yang benar lagi bakal up. Pada ya. 7 menit-menit krusial untuk early game-nya. Tapi yang, statistik yang juga lebih menarik lagi dari game fix Dia ya. itu selalu selalu unggul dalam jumlah Turtle yang mereka ambil. Meskipun sebagai mereka, tim di sisi yang kalah. Itu yang, itu mereka yang selalu objektif banget sih. Dan mereka selalu, hampir selalu kebayangkan ya menangin early-nya. Mereka ya. menangin turtle menangin turret di early, tapi selalu kalah di akhir game-nya. Kayak ada satu momen di mana mereka kena titik comeback. Ya. Entah, entah Marsha-nya yang kepik pick off. <laughs> kayak kita tahu Marsha selalu tiba-tiba kecolong gitu kan. Dan... ini menarik sih waktu main kita bahas, <laughs> bahas... Itu kayak fun fact gitu loh. Fun fact juga bahas statistiknya. Wah, Gen total terbanyak, oh ya? Kayak wow. Dan, iya, dan okay. kill. Salah satu kill yang juga termasuk lumayan banyak juga benar Gen Flick kesini. Tapi tinggal gimana cara mereka untuk amankan objektifnya, amankan game-nya. Karena itu yang paling penting nantinya. Iya, betul banget. Dan Kido sebenarnya menjadi salah satu player yang... Bisa dibilang menjadi titik kunci lah ya, untuk kido itu, itu di tapi dia, tapi sayangnya dia berada di tim yang sulit untuk menang. Ya, kalau <laughs> <laughs> menjadi PR sebenarnya, dan lagi-lagi Genflix bakal amankan early oh. turtle. <laughs> Gak heran ya, mereka selalu punya momentum gimana mereka bisa dapetin objektif. Dan sudah ada cut minion lagi dilakukan oleh Aura, kita lihat Oke. Human base nya di-cancel, di begitu saja, dan Nightfall-nya sudah dikeluarkan, bakal mencoba Lover. untuk Clover di sini. Bakal langsung hilang. Dan kita, dia mau lanjut ya, aja, ada, G-B of Dragon. Kat, kena tamusnya, di dalam belakang, masuk lagi karena sana udah tinggal sendirian. Gak bakal ditolong, dan bakal mati lagi. Dua kill awal, tiga kill bahkan karena Gentryx. Sekaligusertal. Okay. Ya, ini Aura benar-benar harus -benar cari momentum. Mereka gak boleh mungkin terlalu memaksakan sih. Mereka mungkin coba untuk farming terlebih dahulu karena yang juga masih level baru, le baru level 5 gitu kan dan agak sedikit sulit karena clovernya benar-benar yang diincar habis-habisan sama waktunya tadi sesuai prediksi anonim. Kayak dia cuma tinggal silencein Lunox-nya aja. Ya, dan ini mungkin jadi momentum Marsisnya di bawah ada kelas yang udah punya level okay. 4-nya tapi lah. Kayaknya gak bakal bukan target yang terlalu gampang untuk tidur Masihnya shield-nya masih bakal tumbuh. Oh, no momentum bless. Oh. Bangun ya aja tapi objektif masih coba dipegang oleh Aura. Ya, dia cuma berhasil nge-denturannya walaupun yeah. gak dapetin kill. Tapi sedangnya Marsha udah punya Dominion Blast. Ini bakal menjadi kunci penting juga mungkin kalau misalnya live-nya mau coba untuk fighting tapi enggak sepertinya karena udah ada Yor. Ya, yeah, darah belakang pun ada bantuan tiga hero, Chou dan juga Theresa. Kalau lihat cara Phoenix di situ bukan target yang bisa mereka ambil untuk saat ini. Paling enggak gold buff di area bottom. Bisa diamankan tanpa adanya kontes. Ya, dan buff awal bakal coba dirusuin. Wah ini Gen Flix, ngambil resiko. Your, buff oh, buffnya. Oh, darkness di situ. Dengan tapi, defense adjustment, mengapa? Yor. your tapi. Dia telau depan. Juga dragernya gak nyelamatin dia sih. Wajah sekali bergerak samping live masih pingin kejar kalah marsia di arah belakangnya marsia kita bakal mati masih bertahan oh, oh, oh, sama live oh, oh tapi oh uh, pecah lihat. detik terakhir pas detik empat dari pasifnya ah, ya pasif hmm. ya dari di sini tapi hmm. kita nggak melihat tadi sebenarnya buffnya juga berhasil diambil oleh kido Dan yang masih yang kido masih mau lebih sepertinya tapi dia nggak terlalu memaksakan karena dia melihat jill juga udah pulai pulang phoenix baru mencoba untuk merusuh sedangnya mencari informasi terlebih dahulu dan dia mau dublin turtle langsung, manfaatin kemenangan packnya setelah dublin kill tadi. Iya, Yor, informasi sudah mulai masuk, tapi seperti What? gak bakal ada kontes. Oke. Okay. Terlalu berisiko, satu lawan empat kalau di kontes. Ya sama Iya, dan masih gagal untuk diambil sama sekali. Gak ada steel, aura dublin turtle-nya yang diambil sama Clover. Ya, perbedaan seribu net worth di menit yang kelima, turtle masing-masing uh, punya satu sama. Jadi aku rasa netwurnya gak akan begitu berbeda-beda. Jor mau ditarik tapi ke arah belakang gagal dapetin setupnya. Gak kalah sama mereka dapetin turret di arah mid. <laughs> ya hampir aja tadi di situ. Hampir mau buka Way of the Dragon tapi kajalnya langsung narik ke arah belakang. Menang Walaupun akhirnya turretnya, iya. Dia cuma buying time doang sih, selama hidonya masih bisa dapetin objektif. Dan finish bakal mundur aja sih. Dari, dari, dari samping coy juga mau nge lagi mungkin. Ada Watt yang dia akan uh -oh bakal bakal coba untuk dikejar. Uhuh. Masih ditungguin sama Kido. Ya, tiga udah dapat temen lain. Tapi mereka meninggalkan mid lane yang bener, -bener. Iya, mid-nya ditinggal di sini. Nah. Jadi, yon. Ya, mereka tinggal tinggalin mid lane semuanya. Dan itu demi ngabisin grog-nya. Ada wacash yang keluar maaf ya. Bakal langsung, langsung hilang sepertinya di arah bawah. Meskipun mereka udah dapetin turret, tapi gak masalah selama Kido. gimas Masih mencoba untuk membahaskan dendam minimum blast. Gak mengenai siapapun. Gak masalah selama Kido, masih bisa mempick off Tamus tadi. Ya. Yeah. Dabuin Turet, hilangkan satu. Tapi minta gak jadi keambil sih. Meskipun tadi dari Clover, Clover gak dapetin uh, Yor kan. Pertukarannya cukup, bisa dibilang cukup seimbang. Pada akhirnya, yes. Tapi Ganteng masih punya keunggulan sedikit di sini. Dua ribu gold, sekitar dua ribu gold di penit ke enam ini mereka unggul sedikit. Dan akhirnya udah dapetin ini. Tadi Wattanya hampir ke ya? off sih kotaknya benar-benar hampir kepik off hampir dan turtle ketiga bakal muncul ditungguin sekaran sama Genflix mereka pingin sekelangkung dapetin objektif berikutnya kita okay. cari momen gimana ke tujuh bakal langsung dicolak colek apakah dari Genflix masih bisa mendapatkan tertol mereka yang kedua apa ada yang kontes karena dari Aura benar-benar coba bermain objektif banget sih mereka mencoba untuk dapetin mid satu dan bahan di bawah juga sudah mulai pecah. satu gua aja yo tendang ke arah belakang oh, dan dapetin L. satu tamusnya mati rival dari phoenix sedikit telat untuk menyelamatkan nyawa temennya. ya sedikit terlambat tapi nggak masalah setidaknya mereka nggak bisa defend turret... tapi di arah bawah live cukup free nomen blast di kau dengan Phoenix tapi di area atas Kido juga Mas juga sepertinya masih mau lebih berhasil mendapatkan Phoenix tapi Clover <tik> juga ya. masih cukup sakit di situ wow, oh digocek dengan Cronodesnya tapi mau nggak mau harus hilang begitu saja dari seorang Kido di area atas ya Kido baru berpikir out untuk dapetin Clover tadi tadi buat juga sempat ngedapetin satu ya sempat dapetin kill juga antara Phoenix ya, ya di area bawah jadi masih melakukan balas balasan sebenarnya dari kedua tim tapi network masih diungguli oleh Genflix. perbedaan tiga ribu Siapa? Masih bisa dikejar sebenarnya, tapi permasalahannya adalah tertel didapetin sama Gen Max dua kali. Ya, Aura dapetin satu. Iya, aura dapetin satu. Dan lihat ya, waktunya benar-benar objektif Lagi, bener. lagi, ada Yor. Siapa yang bener mereka pick off di sini? Malah Yor yang masih menggunakan pelikan untuk balik ke arah belakang. Marsha masih mencoba untuk survive sepertinya. Masih kan mem memaksakan sepertinya dari Kido juga mencoba ke tanahnya? Masih terlebih dahulu ya. Jil benar-benar konsisten di arah atas. Oh ini dia Phoenix. Masih mau ambil ya. Bakal susah banget ngedapin sesuatu di ini, arah belakangnya. Ini Aura udah mulai udah mulai menggunakan strategi mereka sih. Ketika mereka nungguin di bush, siapa yang bakalan offside? Belum mereka coba pick terlebih dahulu. 20 second lagi itu keluar pertama. Dan ini mungkin chance yang tepat untuk nari infek dan menang infeknya. Belum agak berat ya? Tapi siapa pun yang menang infek terakhir kayak gini. Punya kesempatan Untung untuk... Untung banget ya, dapetin Lord. Oh, ditarik langsung, Gear masih punya dan Sunpo. Kabur ke arah belakang. Soon. Udah gak ada Divine Judgment lagi berarti dari Aura. Iya, mereka coba untuk ngeharas di bagian buff terlebih dahulu. Enggak kasih kesempatan untuk tim Aura mendapatkan buff. Bakal cari omen lagi mungkin. Ya, Ini di Inggris, Lord. mereka yang punya healer. Dia natural banget untuk cepet dapetin Lord. Bakal di ada The block. Bang, intipin, vision dari arah bus belakang, tapi dia mengambil ambil, ambil oh, dari Clover Dia bakal dapetin your, your, your, di sini what dia your, dapetin your, dapetin satu untuk satu sementara dan finish bakal dikejar your, your, your, your, your, your, your, your, your, your, lagi your, your, your, satu your, your, your, your, your, your, your, your, your, your, your, your, your, lagi oleh Genflex your, Wolf ini dia masih menunggu, <tuk> <caw> menunggu <tuk> masih menunggu Momento ya? Iya, yeah. udah masuk ke depan, Lordnya tinggal dikit lagi dua bar Phoenix. terakhir. maya mau buka di... oke, okay. jamnya ya yang bakal mati. Dengan zaman Force-nya berhasil mendapatkan Darkness lagi-lagi. Harus terpikau begitu saja, tapi masih ada Phoenix sini. Yang gak tepat oh. untuk mendapatkan dan mencuri lord-nya dan bahkan harus mundur. Gak boleh terlalu memaksakan karena mereka udah mau gak mau harus melakukan defense sekarang. Dan Gen Flix kuat banget untuk sejauh ini. Mereka unggul 6.000 gul, 10.500 secara kill, dan unggul masih di menit 10 sekaligus dapetin pertama. Iya. Unggul dari semua sisi objektif Genflix Ini membuat mereka bakal lebih stabil lagi. Dan mereka tinggal cari momentum aja. Momentum mereka bisa dapetin darknessnya, atau mungkin mereka bisa dapetin Clover terlebih dahulu. Oke, okay, ketahuan polisinya. Bakal mundur aja. Lord udah mulai jatuh di arah bottom nih mendekati turret kedua di situ. Ada Chow dan juga lekat yang masuk ke arah bawah. Ya, mereka coba menyengkelkan jalannya minion yang juga masuk juga dari arah atas. Bakal tunggu untuk lagi. Turret di bawah udah hancur. Turret di atas kan bakal dilepas gitu aja menyisakan satu turret mid terakhir yang jadi turun keluar untuk terakhir untuk Aura. Ya, tapi cukup cepat dari Aura untuk... Oh, dia buka oh. Way of Dragon dapetin satu. Siapa yang bisa backup ada di Jumot? Wattnya mulai datang di sini dengan Dark Nightfall. Sudah mulai dibuka tapi hey. Yor masih tertarik oleh divan jasmen dari seorang Darkness. Dan bahkan harus terpikup begitu saja di arah bawah. Wattnya gak masalah, dia bakal coba untuk mundur si -nya. Bukan nya Bukannya Core yang terpikup tapi kita lihat Marcia masih punya shield. Yang bakal melindungi dia dari... Tapi dari arah belakang, dia mau masuk ada Blast yang dikeluarin sama sih gak konek Karena siapapun bakal mundur aja gagal dapetin apapun Tapi turret luarnya udah bersih kali ini ya. Genflix punya keunggulan yang gede banget atas Aura menyisakan inhibitor turret saja untuk Aura Di sini Bakal agak sedikit sulit untuk Aura meninggalkan base-nya Tanpa setidaknya ada defense yang dilakukan Dan dari Genflix mereka harus menunggu momentum lagi Karena luarnya cukup cepat Lord pertama. Dan lives sebenarnya sudah punya cukup item. Sebenarnya kalau mau buka team fight tapi semakin lama diulur ini bakal menjadi momen buat aura untuk comeback. Iya. Yeah. Karena sama, sama punya chance untuk nine net game sih sebenarnya. Uh -huh. Tinggal gimana mereka secure untuk Lord. Gimana cara mereka setup war-nya nanti? Nah, lagi lagi Jakarta. Oh, ketahuan poin jadi Darkness. Cuman dicek doang mereka bakal mundur lagi. โจ di depan Marsia juga ngebuka mapnya. Dan eta terus perlu hati hati Yes, ya, di situ berhasil di panjat uh, sama okay. Marsia. Enggak sempat umian blast tapi gak masalah yo dengan di kita lihat drag, dua the web dragonnya berhasil mendapatkan phoenix kah Gak berhasil dia udah terpick off dan bahkan kita lihat tuh oh, udah okay. mulai hilang dari Gain Flix. Zero percent nice. Dan kita lihat live banget mencoba menjadi target berikutnya dari seorang Kido gemas. Jill berada di diri paling depan. Kita lihat dengan eksekusi yang gak berhasil mendapatkan siapa-siapa. Tapi yeah. selama kita lihat what di arah bawah. Berhasil untuk mendapatkan inhibitor tanpa adanya kontes lagi-lagi dari deritur. Dan aura, dan Kido, lagi Kido masih oh. mau lagi. Dia dapetin satu kali kill. lagi Kido dengan Harith yang benar-benar dapetin kill demi kill. Gunoksnya boleh ke anjing Clover, mau dikejar, kamu mau dikejar ke antar kido. Wah tipis no. banget. Tapi gak bakal dipaksain ya, sama. dia sesuai. udah gak punya zaman force-nya juga. Jadi dash-nya gak secepat itu tuh cool down. Kalau masih ada mungkin masih bisa nge-pick off Clover ya. sih. Bisa masuk, dash sekali ke dalam, dash sekali keluar luar, selesai. Ya. Tapi, itu cukup, dipakai tadi. Cukup word, karena inhibitor diarah bawah sudah mulai pecah. Dimitlinya pun tinggal sentuhan doang. Dan mereka punya word yang emang cepet banget masalah gituan. Iya Ya, meskipun mereka harus kehilangan Marsha dan juga Yor tadi. Sebenarnya ketariknya gara-gara tadi ada shadow emas dari kaja sih. Iya, yeah. sayang banget posisinya. fact yang emang akhirnya terpaksa dimasukin sama genflix Flix. Dan Yur juga tadi di tadi. Lagi-lagi, tapi ini buat ada Marsha buka. Ini main belasnya gak keluar sekali lagi, oh, tapi alam. dapet di kill. Kajanya di instan langsung sawot. Lagi-lagi, oh bintang di dari arah belakang. Oh, bakal oh, dibuka, caranya. dia bakal kejar satu persatu ya kaya ini dapet di kill-nya. Berhasil ya, mundur tanpa korban jiwa. Ya, tapi Alive masih punya posisi yang cukup free. Masih bisa memberikan damage sedikit. Membuat tim Genflex harus mundur setidaknya. Dan Lord yang kedua sudah mulai respawn. Bahwa langsung diinisiasi tanpa berlama-lama. Apakah bisa dikontes oleh tim Aura? Yes, Lordnya secara free katanya. Gak ada sama sekali. Gak ada yang nyoba untuk maju ke depan. Dan ngesnatch Lord yang sekarang jatuh ke tangan Genflix. Oh, perbedaan network cukup jauh, sekarang 13.000 dipegang dan dimenangkan oleh Genflix. Sedangkan dari Aura mereka harus melakukan defense terlebih dahulu, karena Lord yang kedua berhasil diamankan tanpa adanya kontes. Ya, ini Genflix emang kesan banget ya, dari kemenangan RRQ. Sekarang lawan Aura, performa semenjak mereka udah pasti lolos kelihatan banget jauh lebih bagus dibanding tim falcons dulu nih. Iya. Dan mereka jauh lebih rapi untuk kemainnya lebih agresif lebih berani untuk buka map Ya yeah, well at least mereka nggak bisa mereka enggak bisa lagi menuju playoff tapi setidaknya mereka masih bisa kasih pressure gitu kan. Ini ya, bakal bahaya jika, banget jika. sih. Mereka bener-bener bakal ngacak posisi klasemen <laughs> dengan <laughs> dengan kehadiran mereka yang sudah tidak ada pressure gitu. Ya ngacaknya tuh. Ay, bukan, bukan pengaruh ke mereka, pengaruh ke lawannya. Iya, makanya. Mereka mau menang kalah sama aja kan Iya, dan yeah. Oh, lompat ke depan lagi-lagi, your buka karena depan tapi ada kaca yang narik. Dengan Divine judgment yang your gagal tendang. Iya, yeah. mama sama masih ada mortality yang pecah. Dan bisa tapi... ini malam ini base-nya. Iya, yeah. lompatnya balik, biarkan begitu saja. Dan, dan makan darkness oh, harus terpik off gitu aja. Clover bakal menjadi target berikutnya. Masih ada brilian tapi dengan cepatnya base-nya bakal pecah begitu saja. Oh.